Saya mau menceritakan juga minggu lalu, minggu lalu saya ketemu, uh, saya ditelepon sama seseorang yang saya nggak kenal tapi dia, dia di refer oleh teman saya, seorang partner bisnis saya, dia bilang uh, sebuah perusahaan dari Swiss namanya Metalor, uh, mau berbicara dengan anda. Saya bilang, uh, kenapa gitu? Jadi dia bilang, uh, kami lagi mencari tambang di Indonesia, tapi bukan mau beli tambangnya, tapi mau membeli uh, mineralnya. Terus akhirnya kita melakukan uh, zoom talking kita berbicara melalui zoom satu dari Switzerland dari di Swiss yang satu dari Singapura dan kesempatan itu saya bertanya karena saya bilang eh, anda udah berapa lama di Singapura udah cukup lama tapi setahun ini kami mempunyai mini refinery saya bilang refinery seperti apa pemurnian seperti apa ada elektrolisis ada segala macam ada anoda katoda segala macam eh, produknya ada ada gold ada pt ada platinum ada macam-macam PGM, semua precious group metal ada oh oke okay. Interesting. Uh, raw materialnya dari mana? Kami beli ingot, kami beli dore. Jadi dia tidak memberi bulian, tidak dia tidak membeli emas yang 99% gitu ya. Tapi dia memberi bahan yang setelah dari proses tambang kan ore ya berupa batuan atau tanah di semi proses di, di menjadi uh, solid uh, ingot atau dore itu mungkin kadar emasnya 50% atau mungkin 45%. Dia beli dengan diskon kemudian diproses. Uh, menggunakan elektrolisis dan lain sebagainya di refine, dimurnikan uh, di, di, di Singapura saya bilang, udah berapa lama, uh, udah berapa banyak Anda beli uh, kami bisa menggunakan yang formal tapi juga ternyata kami banyak membeli dari illegal uh, miner jadi tambang-tambang rakyat yang illegal itu dia beliin saya pikir, nggak salah nih dan angkanya tonasenya gede sekali dan itu tidak menguntungkan kita sebagai devisa negara itu hilang sebenarnya karena aset kita yang hilang, itu yang membuat saya gergetar yang jual ini bener-bener nggak -bener NKRI ini, bener karena dia menjual tanah air beneran gitu ya karena mungkin ya pejabat di atasnya juga menjual tanah air ya yang di bawah juga menjual tanah air ya itulah karena modalnya kita itu gitu ya sementara Swiss adalah negara yang enggak punya uh, sumber daya alam laut aja nggak punya dia nggak punya angkatan laut gitu dia bener-bener landlock jadi nggak uh, punya angkatan laut jadi satu-satunya negara yang lebih memilih berdamai atau menjadi negara penengah Nah. Swiss, saya ingat ter 200 tahun yang lalu, Swiss ini satu-satunya negara yang uh, mempunyai Swiss Metal Bank. Jadi, dia mengumpulkan metal-metal itu di Swiss, jadi ada nikel, platinum, ada uh, tantanum, ada osmium, ada europium, ada jermanium, dan lain sebagainya barang-barang yang uh, dikumpulin sampai selama 200 tahun. Dan itu menjadi underlying untuk tweet terbitnya Swiss franc. Jadi, ini yang saya uh, tertariknya adalah, mereka mengumpulkan fisiknya tadi, dan mereka menawarkan dinaran jadi kalau dinaran memerlukan misalnya gini kalau ada satu, ini angka dari langit sekali lagi mohon maaf sahabat semua kalau ada satu triliun uh, dana di uh, apa namanya di, di dinaran itu kan memerlukan 10 ton lebih, oh ya, kira-kira 10, 10 ton emas dan uh, antam produksinya berapa? 2-3 ton UBS paling 2-3 ton berupa emas ya kalau tambang mau besar terus kalau Freeport oke okay. Freeport adalah tambang tembaga yang fisiknya dia taruh di Okinawa fisiknya 100 ton per tahun itu ya di Okinawa kita nggak pernah dapat apa-apa itulah sama 30 tahun gebloknya nggak ngerti ngelola tambang yang ini malas saya ini, ini kalau gini emosi gue udah mulai naik nih ya kita lompat sebentar balik lagi uh, kita uh, sampai mana tadi oh sampai metalor jadi dia bilang ya udah kamu bayar 20% atau 10% DP-nya, kemudian e, nanti kita kasih letter bahwa setiap ini ada jaminannya dari kami gitu ya, sehingga pada saat anda perlu fisik, ya anda tinggal e, bayar sisanya kita kasih fisiknya gitu ya. E, tapi yang jelas e, papers kami dukung. Dan rupanya perusahaan kayak e, apa namanya kayak dinaran ini ada 10 yang yang satu mungkin kita private sector, tapi yang 9 negara. Jadi metalor menjadi underlaynya uh, Singapura. Mereka dia beli surat berharganya emas tadi, dia terbitin Singapura dolar gitu ya. Nah, karena orang juga nggak nanya fisiknya, dia keluarin letternya dan dia bisa dengan satu sur dengan tonase yang sama dia bisa terbitin ke Filipina, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu yang saya gergetannya adalah dia pinter sekali gitu ya. Ini negara nggak punya sumber daya alam, tapi bisa melakukannya di di, di negara sekitarnya dia uh, kelola metalnya. Jadi bukan tambangnya, tapi metalnya. Karena metal bisa jadi papers gitu ya, tapi tambangnya tidak. Nah, inilah yang saya pikir di tahun 1955, Pak Karno adalah presiden yang luar biasa. Dia sangat visioner gitu ya. Nah, di mana tahun 1955 adalah Indonesia baru 10 tahun merdeka. Bayangin, 10 tahun merdeka Toto bisa mengajak pemimpin dunia Ke kota kecil yang namanya Bandung, bukan Jakarta loh Bayangin, Anda bayangin, Anda mundur Setback ke tahun 55 Di konferensi Asia Afrika Bisa bayangin ya eh, Yang datang itu ada Tokoh-tokoh, seperti eh, Siapa? Kakeknya Kim Jong-un itu Kim Il-sung ya, kemudian ada Mosedong datang, kemudian ada Gamal Abdul Nasir, kemudian ada Zultikar tikar butuh Anda itu legend semua. Itu adalah uh, Nehru datang memimpin India. Kenapa mereka bisa datang ke Indonesia? Karena waktu itu Pak Karno tahu SDA kita, sumber daya alam kita itu itu kalau dimineralkan ini menjadi underlying daripada currency rupiah yang akan lebih stronger dari dolar gitu ya. Sementara dolar sendiri mau jadi raja dunia karena dia waktu itu declare bahwa mata uang uh, apa multi national company eh uh, solid multinational currency adalah dolar. Baru 10 tahun di challenge sama Indonesia. Oke, okay, itu saya enggak enggak enggak enggak detail Karena CIA tugasnya adalah uh, uh, akhirnya 10 tahun kemudian CIA termasuk yang mendesain sampai tahun 65 Pak Karno di kudeta atau di Lengser, kan Nah, uh, kenapa saya menggunakan kata CIA Saya cukup uh, cukup waktu di eh uh, markas tersebut di uh, Langley, di Virginia jadi kalau teman-teman suka nonton film uh, uh, Hollywood kalau kameranya dari atas, terus ada lihat ada Central Intelligence Central Agency gitu ya, ada kayak anggap stiker lah terus orang jalan gitu ya, itu kamera dari atas tapi kalau kita masuk dia ada apa namanya yang putaran itu, yang apa uh, pintu puter itu begitu masuk yang kita lihat bukan yang ada di bawah itu, tapi yang ada di tembok di atas itu, nah tembok di atas itu ada sebuah kredo Kredo inilah yang kan uh, yang anda tahu bahwa itu adalah tugasnya uh, CIA. Jadi kalau kita melihat ke bawah ya tulisan Central Intelligence Agency. Tapi kalau kita melihat ke atas ada sebuah kredo. Anda tahu kredo itu bacanya apa? Bacanya adalah protect dollar. Jadi tugas CIA satu di seluruh dunia ini adalah protect dollar. Itu tulisannya protect dollar. Jadi teman-teman semua bahwa nggak gampang anda menjadi ingin me me mengalahkan uh, negara yang dikuasa yang punya 800 uh, uh, pangkalan militer dari yang mulai fisik yang besar seperti di Subic di Filipina sampai yang sekedar safe house yang ada di, di Indonesia juga ada kali beberapa kemudian di, di seluruh negara dunia ada safe house di mana mereka pasukan yang kecil tapi elit mereka bisa melihat ini mau kemana arahnya sebuah negara uh, mereka Punya pasukan seperti itu, dan di sini tidak memungkinkan Indonesia menggunakan sistem yang uh, apa namanya uh, uh, nakal gitu ya. Tapi sekali lagi, saya suka mengingatkan pemerintah: ini mumpung uh, China sama Amerika lagi perang, yuk kita terbitin I Rupiah pakai underlaynya sumber daya alam gitu ya. Sekali lagi, old mind doesn't work. Jadi, pemimpin-pemimpin yang pakai old mind tuh ini bos ngomong apa nih sontoloyo ini orang nih ngomong apa Ganggu aja loh kita lagi redenominasi re atau lo ngomong tentang rupiah kayak geledek di siang hari terus ya kita kekeh gitu ya uh, mengingatkan karena saya pikir kalau nggak kapan kita ber berda berdaulatnya masa kita minjem uh, proyek dari Cina kita dibayarin atau minjem IMF dolar lagi gitu ya utang terus gitu ya itu kalau bansos sekarang diubah jadi bahan pres, bantuan presiden. 31 triliun. Sementara kalau hutang-hutang negara, kalau bantuan-bantuan presiden harusnya dibalik, bos. Bantuan negara, hutang presiden, gitu. Itu baru jantan, gitu ya. Nanti kalau kita jadi pemimpin, kita ingatkan siapapun itu. Kalau kita ya kita bilang, ya hutang presiden. Jadi akhir jabatan, ya hutang tersebut harus lunas, gitu kan. Janganlah dibawa ke pemerintah berikutnya. Jadi ya, jantan lah. Ngutang sekian ya, lunasi di akhir jabatan gitu ya. Oke. Okay. Dan kalau bantuan di ya bantuan negara atau bantuan pemerintah, jangan bantuan individu, bantuan menteri gitu atau bantuan. Janganlah jabatan yang jangan dibawa-bawa lah. Oke. Okay. Kita akan masuk ke setelah memaki-maki, memarah-marah, menggeser-geser uh, otak teman-teman. Uh, kita harus kasih solusi. Nah, ini yang yang seru nih. Kita harus tetap kasih solusi. Kita kan bernegara lah bosman, bernegara lah uh, milenial yang nanti ya harus ada solusi. Solusinya gimana? Begini. Saat ini hal yang paling menyebalkan adalah sistemnya namanya pre accounting. Pre accounting. Nah ini istilah baru lagi. Pre accounting itu misalnya gini. Sebelum kita melakukan sesuatu kita harus pre sebelumnya. Contoh. Kalau kita mau buat rumah, kita harus punya IMB, bener nggak? Itu, sistem itu adalah pre-accounting, di mana sistem itu adalah sistem penjajah, gitu ya. Kalau kita mau buat uh, kosmetik, kita mau buat, uh, apa lagi, uh, jamuk, itu harus BP POM, harus ada izinnya. Mau buat pupuk, itu harus, pokoknya segala macam itu ada izinnya dulu. Apa yang terjadi kalau dua tahun izinnya nggak keluar? Sering sekali. Dan apa yang terjadi? Kita kalah uluran terus. Nah, saya ke depan, saya pengen mengusulkan ke negara. Kalau Anda benar-benar mencintai bangsa ini, negara ini, dan benar-benar NKRI garis lurus, saya tantang mana NKRI mubung wahai pejabat. Gitu ya? Gimana kalau kita ke depan, kita lakukan namanya post accounting, post accounting nih gini. Misalnya dia mau buat pabrik uh, kosmetik untuk pemutih, untuk membuat uh, body butter, apapun itulah banyak sekali atau sabun gitu ya yang untuk kecantikan. Kemudian ya udah dia izin buat aja nggak usah pakai izin. Begitu barangnya sudah jadi kan ada standarnya yang dikasih tahu bahwa kadar ininya harus sekian, nggak ada merkurinya nggak ada ini nggak ada ini nggak ini gini. Pokoknya kalau ditangkap sama BPOM BP itu ternyata mengandung hal-hal yang berbahaya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kasih SP tiga. Begitu ketangkap sekali lagi tutup pabriknya, gitu ya. Nah, sehingga kita itu apa-apa tuh di belakang, gitu ya. Jadi, sertifikat halal segala macam itu gak usah pakai. Sertifikat di awal, semua ini saya kadang-kadang bingung. Harusnya ada sertifikat haram yang di, yang di... yang ada bukan sertifikat halal, karena yang saya tahu, seluruh hal di dunia ini, kata Allah itu halal. Kecuali yang Allah haramkan. Jadi kenapa ada sertifikat halal? Harusnya sertifikat halal, apa? Sertifikatnya sertifikat haram. Sehingga nggak semua perusahaan harus buang-buang izin, izin, izin, izin gitu loh. Itu, itu kalau benar-benar mau yang namanya uh, bukan uh, tadi, bukan uh, pre accounting, tapi post accounting. Nah, kalau Anda mau buat pabrik, mau buat ma pabrik mobil, pabrik motor, tenaga listrik, segala macam, udahlah sikat aja, udah nggak pakai izin-izin gitu ya nah nanti setelah selesai baru dilihat jadi contoh kalau mau buat rumah bikin aja rumahnya nanti petugas datang diukur oke okay, uh, uh, rumahnya 100 meter kamar mandinya sekian-sekian total 100 meter nih tagihannya 2 juta gitu ya daripada kita sebelum bangun tuh rumah nyiapin 2 juta sampai 6 bulan baru-baru kelar itu IMB nya segala macam kapan dagangnya gitu loh jadi saya tahu ini adalah produk penjajah penjajah itu kan tidak ingin Indonesia berdaulat waktu dulu menjajakan karena itu apa-apa pre-accounting, apa-apa dilihat dulu, ini boleh, ini enggak, ini boleh boleh, ini boleh, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, gitu kan nah, emangnya kita penjajah ini, pejabat negara ini, kan enggak, gitu ya, Anda jangan kayak penjajah lah, pejabat itu, pejabat itu di belakang hati-hati mengawalnya jadi, mau itu jamu mau itu kosmetik, mau itu pupuk kita itu, kalau pupuk boleh dibuat petani sendiri, kita enggak impor dah, gitu aja Gitu ya, tapi izinnya di depan Mampu saja lo, gitu Anda kalau bener-bener mencintai tanah air Indonesia Ini usulan saya Ubah dari pre-accounting menjadi post-accounting Jadi setelah selesainya baru kita audit Baru kita review Pembuat pabrik apa? Bikin jo Gitu ya, kalau menadu bilang sih Bikin jo, mungkin apa gitu ya Mau satuin matahari sama bulan? Bikin jo, bener gak? Gak, oh, gak mungkin segala macam, eh, gak mungkin itu loser Gitu kita kan winner semua bangsa Indonesia ini. Oke, okay, jadi apapun buat aja dulu baru nanti kita lihat. Ya kecuali dia buat alkohol, dia buat judi ya segala lain, itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Tapi kalau hal-hal untuk bisnis, lupakan gitu. Bahkan niru pun, ya niru imitating, mau dari eh, misalnya produknya Prada kayak mau eh, Dior ditiru, ditanggul angin kayak di mana, di tajur, di Bogor, sana mau niru nggak usah, nggak usah bilang nggak boleh gitu, gak, karena ki, begitu kita meniru lama-lama kita bisa jadi ala bisa karena biasa, benar nggak? Setelah bisa nanti kita menjadi innovation, menjadi menciptakan gitu. Kalau kita meniru aja nggak boleh dengan alasan hak-haki, aki segala macem itu kuno, itu old mind gitu. Kita kalau sama internasional kita pilih bangsanya dulu baru internasional, nation interestnya kita dulu baru internasional. Jadi mudah-mudahan teman-teman Uh, usulan kita untuk pre accounting dan post accounting ini coba anda yang teman-teman mahasiswa di sini ada pasti ada yang profesor ada yang dokter ahli ekonomi tata negara sahabat semua usulan saya tentang post accounting ini harap diviralkan saat ini udah hampir 10.000 teman-teman yang menyaksikan uh, uh, acara uh, minggu malam ini mudah-mudahan terinspirasi bahwa uh, uh, pre accounting adalah cara penjajah. Penjajah waktu bilang, saya mau buat rumah, mau buat apa? Sini, ukurannya gini, oh nggak boleh, kecilin, gitu ya. Itu penjajah, gitu ya. Tapi kalau membuat, bikin aja. Pokoknya nanti udah berapa meter, bener-bener rumah tetangga nggak diambil tanahnya tentunya. Kita utung, oke, okay, ini bayar 2 juta, ini bayar 3 juta. Di belakang. Itu kita menjadi, uh, apa namanya, uh, menjadi negara yang cepat berkembang. Dan resesi yang tadi dibilang ini, lewat, percaya saya. Saya kalau ketemu teman-teman di pedesaan Segala macam mereka bisa buat pupuk Mereka buat pakan ternak Mereka bisa buat uh, pakan ikan Semuanya luar biasa Tapi begitu mereka mau komersial Mereka bilang ini harus ada BPE POM izin, Inilah sertifikat, inilah sertifikat itu Itu yang saya bilang Sak. Dan gak ada satupun yang teriak seperti saya Saya bilang saya yang pertama dia teriak Bahwa itu penjajah kalau anda lakukan itu Namanya pre-accounting Saat ini kalau mau jadi negara berdaulat Kita lakukan yang namanya post-accounting Teman-teman mudah-mudahan anda nggak ikut senewanan seperti saya hari ini gitu ya saya menganggap gampang kok menyelesaikan masalah bangsa ini adalah tidak bergantung pada negara lain atau uh, uh, uang negara lain beri aja masyarakat itu kedaulatan mereka boleh melakukan apapun selama tidak membuat barang itu membunuh orang dan terima kasih buat waktunya saya mudah-mudahan apa yang diinformasikan hari ini bermanfaat buat anda semua Uh, semoga hari Anda minggu-minggu depan menjadi bermanfaat. Anda sukses dengan apa yang diinginkan. Ada cita-cita ingin menjadi tentara di angkatan laut, di angkatan udara, ingin menjadi pegawai negeri. Apapun yang Anda cita-citakan, ingin berbisnis, ingin mencari modal, ingin mencari marketplace, apapun, saya usahakan Anda. Apa saya doakan Anda semua sukses.